penting diketahui bahwa gol dari Ramadan itu itu ada tiga jadi seseorang disebut berhasil melewati pendidikan Ramadan bila setidaknya dia bisa mendapatkan tiga gol yang diharapkan yang langsung Allah tuangkan dalam Al-Qur'an yang pertama ada yang dinamakan dengan peningkatan ketakwaan personal itu yang ada di Al-Baqarah di ayat 183 jadi ramadhan desainnya dihadirkan oleh Allah ibadah selama sebulan nanti harapan pertamanya ditujukan supaya membentuk karakteristik setiap muslim itu yang memiliki ketakuan personal yang tinggi dalilnya Quran surah kedua ayat 183 ya tiga. ladina kutiba alaikum kama kutiba ada di namil qablikum la'allakum